Mantap. Merah kena. Nice, oke okay, guys, besar guys. Tambah lagi tuh, mantap jiwa, guys. Biru, biru, biru. Bam, tambah lagi tuh. Sap, sap, sap, sap. Bam, langsung guys, langsung tanpa panjang-panjang lebar sempak sinona. <tuh> Yo gay Tekan tombol subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama budaya Om swastiastu, damai sejahtera beserta kita semua anggota aku selamat datang kembali bersama Bang Freddy dimana kalau bukan di agen terkuat di dunia dan akhirat guys agen tiga tiga welcome to the barbar to the strongest to the barbar to the strongest e sport oke okay? hari ini kita gaskan langsung beradarku ya kita gaskan lima puluh ribu kita bagaskan di bed ribu cacing jadi cacing atau cacing jadi bokernya si Uus dajal Semoga hari ini kita bisa profit. guys come on! Ingat, brotherku. ku Astaga oh, Wow, oh, spin guys. Wow Wow, oh, semoga ada isinya oh, ya oh, spin oh, oh, oh, kau oh, uh oh, -huh. hahaha uh, ha, ha, ha. diketawain anjing Iya kan, kena kagak diketawain sama dia anjing kuning ayolah uh, Dua, oke okay, awal yang bagus brotherku ya Yang penting ada yang connect dulu deh Aku gak berharap yang tinggi yang besar tuh Come on Come on Ayo walk, walk. Wah bercanda gila guys Bed 6000 cuma ada 36000 gila banget sih ini. Untung kena cuy 12.120k. Lumayan brotherku ya. Lumayan, lumayan, lumayan. Ya kan? Intinya adalah kita dapat modal dulu guys. Untuk sisanya ya sebodoh amat lah, ya kan? Kita gaskan. Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga. Come on. Ayolah berikan yang terbaik, tolonglah lu cincinnya guys, wah ini sih cukup gila berada tuh ya cashback doang cuy makanya aku suka malas ini kalau bye bye, mendingan gak usah bye cuy. di speed satu speed terakhir aja kau masih baratnya masih minus lumayan minus lumayan banyak ini ya super bihun lumayan berada, tuh. lumayan lumayan super bihun mantap jiwa harusnya kalau kau nggak kalau kau bay nih 460.000 ribu ini baru profit sedikit cuman karena aku nggak bay ya wis profitnya jauh lebih banyak pada itulah kenapa aku lebih suka barbar esports itu adalah alasan kenapa aku lebih suka dengan barbar esports come on. cacing jadi cacing terakhir ya. <guluh> cu cia Oke okay, kita gaskan lanjutkan lagi pola kita brotherku pada hari ini Tadi keberuntungan sesaat guys ya Itu keberuntungan pemula kalau bisa dibilang itu keberuntungan pemula beradarku. Dapat uh, scatter di dua 2 spin, spin awal Itu sangat-sangat luar biasa jarang terjadi Oke okay, kita gaskan lagi semoga masih ada yang menarik lagi Dan masih ada yang manis-manis lagi dari kakek dajal Dengan pola kita pada hari ini Cacing, uih biar guys tolonglah Aduh sayang banget cuy 48.000 guys itu guys Kalau dia sambar sedikit sap Berger Rusakan ya Come on Oke okay, sekarang saatnya waktunya kita spin cepat brotherku ya 10 spin cepat Jangan lupa brotherku dicatat Siapa tahu Kau sinkron akun kau dengan akunku Oke okay? Cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga Come on Selamat datang para barbar esport fan-fan di dunia dan akhirat guys ya Para pecinta barbar esport Jadi terima kasih banyak brother ku, ya Jangan suka-suka untuk join komunitas aku yang aku tag di kolom deskripsi Atau gak di kolom komentar Yo, come on Bisa kali ditembak Wah benar-benar gak ada biji otak ini Zeusnya cu Tumben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 Saat pem langsung guys langsung tanpa panjang-panjang lebar sempak sinonya Wow meledak di luar guys mantap jiwa 500 500 kacau mantap jiwa brotherku ya wow Ini sesuatu yang jarang guys ya sangat jarang karena dia itu pecahannya di luar dan kena tumblernya besar dan kena perkaliannya pun besar beradarku ya wow ini sih luar binasa yuk kita gaskan buat kawan-kawanku yang baru saja bergabung bersama bang Freddy di sini sekali lagi aku coba selamat datang beradarku ya jangan suka-suka untuk support terus bang Freddy dengan subscribe like komen, dan share share -nya. Come on oke okay, kita gasin lagi semoga kena scatter lagi nih guys Semoga kita bisa mendapatkan skater dengan pola gacor kita pada hari ini guys ya Pola sakti, mantra, dan guna Bukan mantra, nyasih dulu Come on! Ayolah 13 lagi Oke okay, nice, wow Birunya turun, nice Biru pasti kena itu, di atasnya dua, Itu udah sering banget ya, nempel-nempel -nempel gitu Sayangnya aja nih ada skaternya, kalau nggak pasti disamber Come on, cacing jadi cacing, atau cacing jadi naga? Come on, ayolah, ayolah. Akhirnya guys Nyangkut juga brotherku ya Oke okay. Kita lihat brotherku Semoga ada isinya guys Come on Kuning Nice Biru Oke okay. nice Ungu Sap Cicil dong Cicil dong Ayo cicil dong us dari sekarang cicilnya Dari sekarang Astaga Sap Ayo, us, dari sekarang cicilnya nice biru connect nice, nggak apa apa dua pun gak apa-apa, bukan masalah duanya, brotherku. Tapi dia harus mengumpulkan tumblernya dari sekarang. Kalau gak, nggak kena, itu gak akan memancing dia yang besar-besarnya, guys. Memancing sup yang apa namanya, perkalian yang besar. Come on, <tuh> wah, benar-benar gilanya, benar-benar gila, cuk. Di PHP kita yang hari kali ini, guys. Petir lah. Gila, baru kali dua tuh. SAP! Wah, emosi aku lama-lama dibuatnya. Banting-banting orang nih aku lama-lama, tuh -lama, Come on! SAP! BAM! Baru 3 dajjal. Terakhir. Dua sarapan kita guys. Astaga, lumayan sih 122 berarti. Lumayan sih 132 enggak jelek-jelek banget. Enggak jelek-jelek banget.